asal percobaannya sendiri ini kalian bisa gunakan kolom seperti ini, jadi si X tadi, ini adalah bobot saat penimbangan dan Y itu adalah bobot saat sudah kalian masukkan dalam metode perhitungan, lalu V sama dengan M dikurang Y sementara si M tadi itu bisa digunakan rumus ini sigma Y kuadrat ini, per N Berapa hasil bobot ini? Kalian melakukan pertimbangan berapa kali? Kalau misalnya satu kali, berarti n-nya sama dengan 1. Kalau misalnya lima kali, maka n-nya ini sama dengan 5. Nah, kita masuk ke dalam e, contoh perhitungan aja langsung ya. Nah, ini untuk metode pertimbangan yang pertama. Tadi saya dapat di bobot X itu adalah 405. Selanjutnya, saya... Um, kan kita tidak ada menggunakan rumus di metode 1 ya maka hasil penimbangannya itu sama hasilnya 405 selanjutnya kita masukkan ke kolom V V tadi adalah M dikurangi Y M nya harus kita cari dulu dengan menggunakan sigma Y sigma Y yang ini 405 per N karena jumlahnya 1 maka 405 per 1 maka sama dengan 405 maka kita misal kita lihat di sini, ini hasilnya 405 si M tadi. ya kan? Terus dikurang 405. Ini saya ganti supaya kalian tahu ini dari mana ya. Saya buat warnanya eh uh, ungu aja kali ya ungu. Nah, ini dia untuk M tadi. Nih. save, save, save, Oke. Okay kita buat ini untuk cari cm si tadi oke okay. nah ini sigma Y tadi kita buat jadi warnanya hijau tuh oke okay. nah ini tadi si Y nya maka hasil CV tadi 0. Kenapa? Karena sama-sama 405 dikurang 45. Nah, untuk metode 2 sendiri, tadi ada beberapa ya. Jadi, ada 76, nanti kalian bisa lihat, 76, ada 87, 77, 91, dan 88. Ini masing-masing eh, 200 biji penimbangan 200 biji nah setelah kita gunakan dalam rumus tadi hasilnya adalah 380 435 385 455 440 bisa kita lihat ya jadi kalian bisa ambil dari nah ini dia 380 435 385 455 440 Jadi yang hasil di sini kalian masukkan dalam kolom yang tadi. Jadi hasil penimbangan yang ini 76 puluh enam, ya kan? Hasil penimbangan itu ini tujuh puluh enam, delapan tujuh, Sementara untuk yang bobot yang menggunakan rumus ini tiga ratus delapan 455 dan 440 Nah kita masukkan di sini. Ini Ini metode 3 ini Oke okay, ya Oke okay. Nah selanjutnya Untuk masuk ke kolom V tadi Kita harus cari nilai M Nih nilai si M tadi Si M tadi ini nih gunakan rumus yang ini M sama dengan sigma Y per N Maka sigma Y berarti ini kita jumlahkan semua bobotnya dapatlah dia 2095 per N Nnya ada 5 1, 2, 3, 4, 5 banyak jumlahnya ada 5 maka 2095 per 5 sama dengan 419 maka nilai M yang kita gunakan adalah 419 lihat 419 dikurang bobot Y yang ada di sini maka didapatlah hasil ini Oke, okay, selanjutnya hasil si v tadi ini kita kuadratkan. Lihat, ini 39 maka 39 kuadrat sama dengan 1521 lima kuadrat sama dengan dua ratus Ya kan begitu seterusnya. Maka didapatlah sigma v itu hasil dari perjumlahan v kuadrat tadi. Oke, okay. nah ini. Yang si V kuadrat tadi, lalu kita masukkan ini ke dalam rumus kembali. Bahwa si sigma V, ingat ya, N adalah jumlah yang kalian hitung tadi. Ada 5, 5 kurang 1. Oke, okay, jadi 5, kurang, 5 kali 4, 20. Maka 4670 dibagi 20 233,5. Seperti itu. Nah, ini juga bobot 3 seperti itu juga, ya kan? Oke, udah dapat semuanya, udah dapat kan masing-masing ini bahwa CSM si tadi harus kalian e, bandingkan, manakah SM atau nilai nilainya itu mana yang lebih bagus dengan nilai yang terkecilkah atau nilai terbesar kah? Itu. Nah, ini CSM si tadi ada nilai salah menengah ya. Jadi e, nilai salah menengah yang mana yang lebih bagus? Apakah nilai e, SM yang lebih nilainya lebih kecil atau malah nilainya lebih besar? Nah, lalu kalian lihat mana yang lebih efektif digunakan? Metode 1 kah metode 2K atau metode 3. Gitu. Nih, ini pembahasan yang harus kalian bahas. Oke, selamat mencoba ya.